salah satu kedua kedua oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama papa kita bikin konten tebak-tebakan sama bocil 42. Ngomong, Ngomong puasanya semua masih pada lancar kan? komisinya pada lancar ya, alhamdulillah ya. Terus semangat kita baru seminggu puasa. Mudah-mudahan lancar sampai seterusnya, amin ya. Oke, jadi sekarang tuh kita mau bikin video tebak-tebakan sama bocil lagi. Tebak-tebakannya kayak gimana? Pokoknya yang sekarang tuh bedanya kayak gini yang, yang jawabannya bener, kita kasih uang buat ya, ngejalanin. Seperti itu, terus jangan lupa juga support terus PemPam, biar bisa berkembang juga caranya. Di Subscribe, di like, di komen, di share ya. Terus apa lagi ya? Mungkin gitu aja sih kita lanjut bikin video anak-anaknya udah pada luar terlalu malam takut nanti dicariin sama anak-anaknya soalnya pulang tarawehan tadi langsung ya let's go oke oke guys nih lihatin bocilnya udah pada ada di sini jadi sekarang tuh rencananya kita bikin tembak-tembakan berdua kemarin kan hadiahnya makanan sekarang ini gini peraturannya ya apa ini tapalnya di biar itu baliklah katakan baliklah katakan jadi gini peraturannya lomperaturannya yang bisa jawab bawa satu ya ya, Bukannya, ya. Oh. Okay. kalau yang sudah dapat terus aja ke belakang gitu ya, yang... <susuk> ya. diberi terima kasih bukan kita ngapakin belajar dari yang benar ya oke okay. huh? tahu kan di sekolah belajar pancasila deh ada ada tadi ya aduh kan ada berapa biji 5 oke ya pertanyaan yang pertama sila silap pertama sila, sila apa satu ke eh nggak? Pak kalau kata ke dulu. Aduh, iya, yang Salah. Oh, oh, oh, satu. Oh, satu. Oh, betul. Oh, betul. Betul. Kedua. yang tadi Sebenarnya <tuk> kan tiga persatuan ini. Oh, benar. oh betul. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oh, benar. Ya, opat, oh, nggak ya, tahu ke belakang ya. nggak tahu apa Hai apa oh, gitu, salah ah. <rantan> <H1> kurang Cercie, <ti� Finnish> ud udah benar cuma ada yang kurang <iembre> itu teh ada apa? yang kurang so, apa tahun terlalu sudah apa <remo> <personunter stories> Oh no, oh, no. Oh, kurang tepat, kurang tepat, nawan, nawan, Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. perwakilan Kaya, Setahil, um yeah, oh, ada nih. Oh, ada nih. Tahu. Tahu. Lalu, thank Terima kasih ya bagi seluruh bangsa Indonesia. Oke, Indonesia. benar. Oke, enggak pertanyaan. Siap, oke. Siap. Jadi, ada yang keliru, ada yang ini gitu, ya. Enggak apa-apa sih. Yang enggak Gampang mana? kan? Namanya juga belajar, tuh kan? Oh, nama tokoh uang lima ribu, Gambar yang ada di uang lima ribu. Tiba iya, iya, iya, iya, ini nih iya, iya, iya, nama iya, iya, nama iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ada lawan Apa Apa? Apa? lain uangnya lain. apa? Apa. lain. Siapa? korban bermain pension Jamal. Apa? kena Ini awal yang uang pahlawan di uang Berapa? Bapak si Ikal. Halo gitu. Halo, Abu. Apa? Beban otak nyilih. Apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya enggak tahu. Enggak tahu. Dari Pak dari Pak Tua. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Cepat. Eh, lagi, tiga lagi ya, lagi. tahu. benar, karena Apa namanya? Naon dina? Friends. Dan friends friends Halo. Halo dong. Halo. Ini goceng. Eh, nanti monggang, Bang. Mau monggang. Ini mau main bola Pokoknya mah. Cukup policink. sekian video sekarang. Thanks udah nonton, udah mo, udah pantengin video Pongpong. Jangan lupa di-like, komen, di-subscribe ya. Buat Ponta sekarang cukup. Anak-anak dadah dulu ke kamera. Adah. Sama teman